Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Adi Amar Ghalusin alumni SD Muhammadiyah GKB2 Angkatan pertama Saat ini saya sebagai Resiter Quran Gresik Mengucapkan selamat milad ke-14 Untuk SD Muhammadiyah GKB2 Gresik. Semoga dengan bertambahnya Umur SD Muhammadiyah GKB2 Gresik ini bisa mencetak generasi-generasi Al-Quran, generasi-generasi Ahlul karimah, tapi juga bisa berilmu dengan ilmu duniawi yang bisa mumpuni dan juga bisa bermanfaat untuk umat Muslim di Indonesia ini. Insya Allah, amin, amin ya Rabbal 'Alamin. beriman, dan berilmu.